Halo sahabat zodiak 48, kembali lagi bersama saya di channel ini. Dan di video ini kita akan membahas tentang Ramalan Asmara Priya Scorpio yang single dan yang sudah berpasangan. Namun sebelum kita ke Ramalannya, buat kamu yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan video Ramalan berikutnya. Dan terkhusus buat kamu yang punya pertanyaan seputar zodiak, silahkan hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi. Baik, sebelum kita ke ramalannya, saya informasikan terlebih dahulu bahwasanya ramalan ini tidak bisa cocok ke semua orang dan semua energi. Jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini, pantau terus setiap ramalan yang ada di channel ini, dan jika kamu merasa kurang cocok, silahkan cari yang lebih cocok dengan energi dan dengan diri Anda. Baik, di sini kita akan meramalkan seorang pria Scorpio yang single dan yang sudah berpasangan. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, kita mengambil satu kartu kepada seorang pria Scorpio yang sedang single. Dan selanjutnya, kita akan mengambil kartu kepada seorang pria Scorpio yang sedang berpasangan. selanjutnya kita akan mengambil sebuah kartu energi ataupun support kepada asmara seorang pria Scorpio yang sedang single dan yang berpasangan dan di kartu yang pertama kita akan mengambil support kepada pria Scorpio yang sedang single selanjutnya kita akan mengambil kartu kepada seorang pria Scorpio yang sudah berpasangan Selanjutnya, kita akan mengambil kartu yang memperjelas ataupun kartu kesimpulan kepada Asmara seorang pria Scorpio yang sedang single dan yang berpasangan. Nah, pertama kita akan mengambil kartu Asmara seorang pria Scorpio yang sedang single. Dan selanjutnya kita akan mengambil kartu kepada Asmara seorang pria Scorpio yang sudah berpasangan. Baik. Di sini, pertama-tama kita akan membuka kartu seorang pria Scorpio yang sedang single dan membacakannya. Kartunya adalah "Two of Swords", yang artinya menentukan pilihan ataupun keraguan dalam suatu menentukan pilihan. Dan untuk asmara seorang pria Scorpio yang sedang single, terlihat jelas di sini bahwasannya kamu sedang dilanda kebingungan ataupun kebimbangan dalam suatu menentukan pasangan ataupun calon pasangan yang sedang kamu tadi. di sini digambarkan pria Scorpio sedang dekat lebih dari satu orang wanita di sini akan menjadi beban mental kepada seorang pria Scorpio terhadap asmaranya dan terlihat jelas juga bahwasannya pria Scorpio yang sedang single masih memilih dan masih memikirkan mana pasangan yang akan lebih cocok kepada dirinya di sini waktu pria Scorpio juga terlihat jelas sangat memilih-memilah serta memilih keunggulan dari masing-masing calon pasangan dan dia akan mempertimbangkannya dan, dan menentukan wanita yang akan dijadikan pasangannya untuk asmara seorang pria Scorpio yang sedang single jadi di sini pria Scorpio juga terlihat jelas dia sedang bimbang ataupun bingung menentukan calon pasangannya untuk dijadikan pasangan dan support energi ataupun energi positif yang didapatkan oleh seorang pria Scorpio yang single adalah Queen of One. Queen of One itu menandakan atau digambarkan secara umum, artinya seorang wanita yang sudah dewasa. Di sini terlihat jelas bahwasanya pria Scorpio sedang memiliki seorang sahabat ataupun seseorang wanita yang. Dijadikan teman curhatnya tentang hubungan asmara di sini, seseorang tersebut adalah seorang wanita dan ia akan memberikan motivasi serta support yang tinggi kepada seorang Scorpio yang single untuk memilih pasangannya, untuk asmaranya, serta ketenangan jiwa di dalam suatu hubungan asmara. Di sini juga terlihat jelas wanita tersebut akan mendukungnya sepenuh jiwa, namun. Di dalam suatu hubungan asmara ini, seorang pria Scorpio single tidak sadar bahwasanya seorang wanita yang sering dijadikan teman curhat suka kepada dirinya. Namun wanita tersebut memendamnya dan selalu memberikan support kepada pria Scorpio yang sedang single. Dan untuk kartu kesimpulan ataupun yang memperjelas, asmara seorang pria Scorpio single adalah The Hermit. Secara umum, The Hermit itu diartikan mencari ketenangan diri. Di sini digambarkan bahwasannya seorang pria Scorpio yang sedang single sibuk mencari memilih, memilah, serta bingung dan bimbang dalam menentukan pasangannya ke depannya. Namun di sini, pria Scorpio yang sedang single sedang asik bercanda kepada lebih dari seorang wanita yang didekatinya, sehingga di sini juga ia bertujuan untuk ketenangan diri di dalam suatu hubungan asmara. Dan di sini juga ketenangan telah dimiliki oleh seorang wanita yang dijadikan seorang kriaskopio tempat curhat ataupun tempat mencurahkan isi hatinya soal hubungan asmara. Di sini wanita tersebut akan merasa tenang apabila kriaskopio tersebut bercerita kepada dirinya soal hubungan asmaranya itu dikarenakan wanita tersebut. Suka kepada seorang pria Scorpio yang sedang single, namun ia tidak berani untuk mengungkapkannya. Dikarenakan pria Scorpio di sini sedang memilih dalam suatu hubungan asmara. dan selanjutnya kita akan membukakan kartu tentang seorang pria Scorpio yang sudah berpasangan. Kartunya adalah Egg Oxford. Secara umum, ini digambarkan adalah merasa terbebani kepada langkah yang akan diambil dan untuk asmara seorang pria Scorpio yang sudah berpasangan di sini terlihat jelas dia sangat terbebani terhadap pasangannya dan pasangannya akan selalu menghambat langkahnya untuk menentukan jalan kehidupan ataupun untuk menentukan jalan asmara ke depannya di sini pasangan pria Scorpio selalu menghambat langkah pria Scorpio untuk berjalan ke depan ataupun berjalan ke arah masa depan di sini terlihat jelas bahwasannya setiap gerak-gerik seorang pria Scorpio akan selalu diperhatikan dan akan selalu ditanyakan apabila pria Scorpio pergi keluar rumah di sini terlihat juga dan digambarkan juga pasangan dari seorang pria Scorpio sangat posisif kepada seorang pria Scorpio, sehingga pria Scorpio merasa terbebani dengan pasangan yang ia dapatkan saat ini. Dan kartu support energi yang pria Scorpio dapatkan adalah King of Cup Secara umum, King of Cup digambarkan adalah pria dewasa yang lebih tua dari dirinya. Jadi terlihat jelas, King of Cup ini buat pria Scorpio yang sudah berpasangan, Orang pria Scorpio yang sudah berpasangan akan bercerita kepada seseorang yang lebih tua darinya. Itu bisa saja rekan kerja ataupun orang-orang di sekitarnya, sehingga pria Scorpio akan merasa lebih lempang dan merasa lebih plong apabila sudah bercerita kepada pria tersebut. Di sini, pria tersebut akan memberikan masukan dan arahan yang lebih bagus soal hubungan asmaramu kedepannya depannya. Di sini juga. Pria tersebut akan memberikan support dan energi yang positif kepada dirimu tentang hubungan asmara. Dan untuk memperjelas kedua kartu pria Scorpio yang sudah berpasangan ini, kita akan mengambil kartu lagi dan kartunya adalah Temperance Secara umum, temperance diartikan sebagai kesederhanaan ataupun kesabaran serta kesadaran. Di sini terlihat jelas kepada pria Scorpio yang sudah berpasangan, pasanganmu sangat posesif kepada seorang pria Scorpio sehingga kamu bercerita kepada orang yang lebih senior darimu ataupun orang yang sudah berpengalaman dan usianya lebih tua darimu. Dan di sini pria tersebut memberikan masukan serta yang respon positif kepada dirimu sehingga ia akan memberikan motivasi tentang kesabaran dan kesadaran diri di dalam suatu hubungan asmara dan di sini juga dapat diartikan asmara seorang pria Scorpio yang sudah berpasangan penuh dengan kesabaran untuk menjalaninya dan terlihat jelas di sini seorang pasangan dari pria Scorpio sangat posesif dan sangat butuh kesabaran serta kesadaran diri untuk menjalani hubungan asmara tersebut tetap bertahan dan langgeng kedepannya. Dan ini didukung oleh seorang yang sudah matang ataupun yang sudah berpengalaman di dalam suatu hubungan asmara. Jadi disarankan untuk seorang Pilias Scorpio yang sedang berpasangan, kamu harus sabar-sabar dalam menjalani hubungan asmara tersebut, dikarenakan kamu sedang dihadapkan dengan wanita yang sangat positif kepada dirimu, dan support yang kamu dapatkan ataupun energi yang kamu dapatkan secara positif adalah dari seseorang yang lebih dewasa darimu dan yang sudah berpengalaman Semoga pria Scorpio sabar dalam menghadapi pasangan yang posisi tersebut Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan seorang pria Scorpio yang single dan yang berpasangan Semoga bermanfaat Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian Agar yang lain juga tahu informasi ramalannya Akhir kata, saya ucapkan wassalam